Oke Selamat pagi hari Minggu hari yang cerah rencana kita akan cabut benih ya Daud kalau di sini Daud mungkin di beberapa daerah juga ada persamaan Daud ini benih 20 kg untuk lahan seluas satu hektar eh nanti kita nunggu orang-orangnya untuk tempatan Daud saya sudah perintahkan 12 orang, enggak tahu nanti yang datang berapa. ini hey. ini mau dikasih air, air guys guys. enak ya Sampai dikasih air karena untuk mempermudah pencabutan nanti. Lebih banyak lebih bagus. Karena tipis, sebenarnya kalau nggak ditutupin, apa itu tikus. Oke okay, sudah dibuka kita tunggal tunggu orang ya. Iya proses cabut benih atau Daud ya bahasa sini ramalan Daud orangnya udah pada datang orang sembilan ya perintah orang tiga belas. Oke, kita nikmati prosesnya cabut benih untuk tanam seluas satu eh, hektar. Benih 20 puluh kilo ini mau dicabut. Eh. Nah, ikut aja. jenengnya ngaut sedulur bahasa Indonesia ya cabut benih tit sensor tit sensor master ngaut ya yeah. ya yeah. ya okay, moga-moga disaksikan oleh pemerintah betapa susahnya oh, bertanam ya harga-harga perawatannya mahal tapi begitu panen nggak ada yang mau beli dan murah Baru 5 menit sudah dapat banyak nih, Lur. Ya. Nanti sarapan, saya mau pulang dulu ambil sarapan. Dan ini saya sudah sampai rumah, ini persiapan untuk sarapan. Makan pagi, Ngawong daud, ini prosesnya. Ini belum jadi semua, ternyata belum siap. Dan ini adalah upahnya bayaran, ya, sehari di sawah cuman 70.000 bayaran, ya, udah capek kepanasan, ke jalan cuman 70.000. Tentunya bagi yang melihat, tolong dihargai petani ya, dipermudah, dan didoakan tentunya. Nah, nanti kita kasih rokok. Wai istirahat sarap dulu. Enak orang Mas Gito sarapnya? ae. Pas diure kepri pendapatnya e wong Daud enak apa katel? Wo kemulanyas pisan ngeta. Di sensor. Iya. Iya yo. Senong Daud Enak bengi-bengi yo. tapi ampar iya. Iya itulah. Eh, Kepeng oh, <laughs> <Sabut dulu. laughs> <tuk> Mas Kepeng. Anasih lebih hot Iya <laughs> <tuk> nah, itu Mas maur. Mas Kepeng. Ya, kita sarap dulu ya. Pak Mul jangan <tuk> Oke, oke, nang laut oke, disit oke, proses oke, habis istirahat oke, mulai lagi oke, oke, oke, oke, Mas, udah kameranya enggak fokus. Apa bunganya? ya mau tidak Ya, ya bisa kafe bok? ya mau sore? ya ya Thank mm -hmm. you. ternyata belum selesai ya waktunya sudah habis nanti sore dilanjut lagi katanya selesai lur tinggal sedikit ayo semangat semangat dari pedang kembalinya pedang Oke. sabar kang Juri. Leonau, <Sosok> benggak ya. Oke, okay, guys, Aduh. tiba. <tiba> okay, saya mau tanam ini ya. Sekarang saya mau pulang ambil ledangnya. Oke, okay, guys. itu yang pada daud ya sabar ya istirahat medang ngopi sambil ngobrol Nampang. apa ya peng ya, ya padang <laughs> ya kalau ngopi kalau dokok kalau tenaga surya kalau YouTube pula. Lebu YouTube engko. Yang YouTube teh dikenal Ditonton wong sedunia. Yes. Hari nonton tapi pada YouTube enggak baku dudu Ya ora. Jenenge orang jero orang rebu. Ya ora, nek nah, YouTube tahu ra kayak nonton TV lah rep milih channel apa ya gue. Misalnya kan nyong tek seneng sawah gole nang pencarian sawah kan ketemu anae. Ya. Our Facebook bukanlah aku tuh berteman bang karena hmm. kayak media sosial. Ini lagi main budgetnya. Ya keton, kau rika ya. di tontonan Hongkong ya keton nganang. <laughs> Nah, selesai gini, kemudian disebar ya, didekatkan, didekatkan di bawah itu ya ini ya sok tinggal di lempar ditata sejajar tuh itu yang hijau baru tanam kemarin tetangga ya eh kemarin tadi sini namanya nempai Tempah itu didekatkan Kita terbagi berbagi semua ini lahannya tadi super, tinggal tanam besok ya oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan video ini menghibur ya menambah wawasan sekali lagi terima kasih dan banyak-banyak mohon maaf jika banyak kesalahan, c kayak lagi pidato <laughs> baik, dadah bye-bye